halo assalamualaikum apa kabar sobat youtube kembali lagi bersama saya guzahiri dan di kali ini saya kedatangan sebuah paket dari TNW ini adalah sebuah microphone wireless atau alat perekam suara tanpa menggunakan kabel nah kebetulan mic clip on saya sudah rusak dan kabelnya juga putus jadi saya pengen coba beralih ke mic wireless ini so yang lama ini kita buang aja nah oke okay guys langsung aja kita coba produk dari TNW nya ini yo let's go Oke okay guys, kita mulai dari packagingnya terlebih dahulu. Ini dosnya berwarna putih dan ada gambar dari mic wirelessnya ini. Tetapi anehnya kenapa ya, gak ada nama brand di packagingnya ini. Lanjut untuk bagian belakang, di sini ada keterangan sikatnya antara lain, mikrofon ini bertipe plug and play atau pasang copot tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Selanjutnya untuk konektivitasnya berjarak sampai 20 meter. Lalu ada process radio, clear template, highly sensitive, dan widely compatible. Nah sekarang kita langsung buka aja, dan kita lihat ada apa aja isi di dalam packagingnya ini. Untuk yang pertama kita mendapatkan sebuah kabel charger berupa teksi lalu di sini kita mendapatkan body case berbentuk kotak, dan selanjutnya kita mendapatkan user manual atau buku panduan. Nah untuk tampilan case-nya sendiri, ini semuanya berbahan plastik, lalu ada peran TNW di bagian depan. Lalu untuk di bagian bawah ada slot type C beserta lampu indikator, dan selanjutnya kita buka tutup dari bagian case-nya ini. Di dalam case-nya ini terdapat satu buah transmitter beserta receivernya juga. Untuk tampilan di riternasmiternya sendiri, ini terdapat lampu indikator beserta kepala mikrofon di bagian atas. Pada bagian bawah terdapat 3 buah pin charger magnetik, lalu pada bagian belakang terdapat klip penjepit bertuliskan wireless. Dan di bagian samping terdapat tombol on off untuk menghidupkan mikrofonnya. Untuk receivernya sendiri berbentuk sangat tipis sekali, dan ada juga slot type C pada bagian samping. Oke okay guys, sedikit tambahan. Untuk charging case-nya ini berdaya 500 mAh, jadi untuk menyimpanan daya baterai bisa sampai 2 atau 3 harian. Dan untuk transmitternya sendiri berkapasitas 80 mAh dan bisa digunakan sekitar 8 jaman dalam pemakaian normal. Wah, sobasti ini keren banget guys. Oke okay guys, sekarang kita coba pairingkan pada smartphone saya dan kita pairingkan apakah berhasil atau tidaknya. Ini kita colokin dulu receivernya pada smartphone sambil kita hidupkan juga transmitternya. Untuk lampu indikatornya sendiri, bila lampu sudah menyala hijau berarti tandanya mic wireless ini sudah terhubung ke device kita. Selanjutnya, mari kita coba tes suara dari mic wirelessnya ini. Ya, halo tes tes tes 1 2 3 suara dicoba oke guys jadi inilah dia suara dari mic wireless TNW sengaja saya tidak coba tes di aktivitas outdoor karena kondisi cuaca lagi turun hujan lalu untuk kualitas audionya apakah sudah jernih? tes tes 1 2 3 suara dicoba tulis di kolom komentar jika kalian suka dengan hasil videonya oke terima kasih So guys, mungkin itu aja video yang bisa saya buat, mudah-mudahan kalian suka dengan video ini, dan bisa jadi pertimbangan kalian bila ingin membeli microwave wireless ini. Jangan lupa kalian like, comment, and share, subscribe bila yang belum subscribe, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum, salam jeje.